Kesiapan menuju ke gedung kuning guys Sini ya. Kita mau izin dulu guys ke Pak RT dan semoga nanti acaranya lancar ya Tim kami ada Ki Nanta dan Pak jo. Berarti nanti malam Insya Allah ini sudah bisa izin dibuka ya Pak? Yeah. Ini nanti Anda pulang Berbang yang sana saya buka Oke okay guys Jadi kita harus bertemu dengan Bapak Sakti ya Untuk mengetahui sejarah-sejarah Dari gedung kuning ini Yang tahu adalah Bapak Sakti Kita langsung ke Bapak Sakti sekarang guys Guys ini gedung kuningnya Mantap sekali ya Gedungnya ini dulu adalah mungkin Gedung terbaik di Ungaran ya Dari bentuknya kita bisa lihat Ini bukan gedung biasa guys Ini seperti kantor ada banyak singa ya. Di atasnya ada banyak singa. singa. singanya itu ya. Bangunan dari Belanda itu biasanya sangat kokoh, guys, bangunannya ya. Seperti di Lawang Sewu ini, ini hampir-hampir mirip-mirip, ya guys. Dan ini tempatnya Kira-kira ini ada dua lantai ya. Oh, di sini ada tulisannya, guys. 1916 ND Deses Perir Nimmer 1919. Artinya apa ini? ini masih aktif guys. Sebagai musola. Ini adiknya ini mau ngaji di sini. Biasanya ngaji di sini dek. Ada berapa orang yang biasanya ngaji? 16 anak. Oh banyak ya? Di sini ada saya lihat ada sosok perempuan di sini. Mm -hmm. Tapi senang tempatnya buat ibadah itu seneng. Alhamdulillah. Lihat anak-anak ngaji. Salat di situ, malah senang. Dia lebih dominan ke situ sih. Habis Jin lihat dalamnya. Oke, ini dalamnya, Mas. Membersih. Ada spin-spinnya Buing ya. Nih. Dibuka langsung, guys. Mantap, mantap, mantap. Boleh papancara sebentar, Mas. Selama jenengan di sini, pernah ada kejadian apa, sih? Kalau selama di sini nggak ada kejadian apa, oh. apa? Sama, sama sekali. Lewat malam-malam apa tuh nggak pernah sama sekali. Oh, nggak. sama sekali, Mas. Kalau yang pernah ke sini... Nah, kalau yang pernah ke sini... Ada, kadang ada yang... Dulu, boleh? Pak, mumpung di sini, gaya, yeah. saya boleh papancara? Iya. Yeah. Kan jenengan kan rumahnya berada langsung, gaya, yeah. mepet eh uh, apa kesan-kesannya Pak Sering ada kejadian uh -uh. ya, apa pak Ya paling suara panik. Jadi relatif aman gitu ya. aman ya enggak enggak kita lebih memahami lah, lebih memahami cerita Ketum ini asal mulanya, dulu itu apa, nonton, Pak? Wow. Jangan lihat rumah ini jelek, dulu hmm. kurang, kumuh, agak baik, tapi kumuh sebagian hmm. bumi. Jadi saya bilang, jangan pernah dilihat, tapi di disinilah nilai, nilai sejarah yang terindah. Awal tahun kemarin itu kalau nggak salah ada yang mencoba mencoba di yeah. mencoba bukan yang dapat yang dituju malasan di sini malah apa ya, Pak? Muntah darah pak Coba bapak ingin ingat lagi ada itu kejadiannya? Yeah. Malah muntah darah yang dituju nggak dapat malah di muntah darah. Uh, ada hey, dua orang. Minta darah Kebetulan saya dampingi Tapi saya tidak tahu tujuan dia apa hmm, ya. Cuman waktu itu dia ngomong saya Dia mau membersihkan gedung kuning Dari Dari Dari negatifnya Yang berhubungan dengan kamu berhubungan dengan tol Cipali, oh, tol Cipali. Pertanyaan itu dari Jogja kalau kata, <tanya> dari Itu juga orang banyak juga. Saya bilang boleh kamu berkomunikasi boleh kamu, tapi jangan pernah mengganggu siapapun yang ada di situ Mengoceh. Di situ saya kerja. Di situ saya kerja. Ya. Terus dia, dia sepul deh ya. ngomongnya sepul kali. Ya sekali Sini angker, bener Sini gak angker, iya Saya naik Saya naik aja Lantai dua itu ya? Iya, di lantai dua di balkon paling depan ya, di situ dia minta darah pertama Oh iya, yang itu agak kayunya jatuh Udah mudah kan? yang jatuh sekali ya. di situ dia minta darah pertama aja Dia malah dengan saya nah, Setiap dia, misalnya Loh, Saya gak pernah ngerti saya cuma nganter, ya. katanya minta katanya enggak ada berasa aja. Kata saya, kasih minat aku, wad di bawah muntah lagi di rumah mantan KRT. Sebelas nanti tadi kita juga muntah lagi tiga kali muntah, tiga kali muntah. Itu saya, pesen, Mungkin ada niat buruk lah, Pak. Kalau kayak gitu kan Saya jadi yang tempat sini kan nggak terima. Ya. Di situ saya nggak ngerti, iya. Tapi dia cuma itu aja, iya. Itu pertama. Kedua, istrinya Mas Bu Itu berubah. Hmm. Padahal cuma gambar di situ. Dia gambar. Dia enggak buka moniknya. Hmm. Di situ saya bilang ada yang enggak tentu. Hmm. Itu pun saya nggak ngerti. Cuman saya bilang ada yang enggak coba kamu eksplor aja udah losin, saya bilang losin aja ya nah, di dia bertahan jadi akhirnya Pak saya mau tanya siap, uh, saya mau pertanyaan lainnya orang ya, ya tentang gedung kuning, kenapa kok tidak lagi digunakan, padahal tempatnya sangat strategis besar beberapa tahun yang lalu masih ada pentingnya masih masih Indonesia kan otomatis ini seharusnya perubahan Indonesia, ya. tetapi kenapa kok lepas gitu, apakah gara-gara rebutan tadi, atau ada alasan lain? Nah. Ya, satu, <coughs> nah, ini terbengkelai, hmm. jadi bangunan yang terbengkelai aja. kita belajar bareng-bareng ini bangunan yang terpengkelai karena ditinggal oleh, karena kemerdekaannya karena kemerdeka siapa pun yang memiliki ini Belanda dia ditinggalkan ditinggalkan, kosong, lebih kosong kebetulan di depan ada ada asrama TNI Angkatan Darat di sini kah? di situ ada, ada Batalionnya dan di batalion itu harus ada Lapangan pertama, kedua. Karena ini jadi sesuatu yang terbengkalai. TNI memang menggunakan sistem asos-manfaat. Digunakan digunakan. Iya, manfaat Cuman saat perawatan dana yang dia gak ada, oh. dana yang nggak ada. Ketiga, muncul Rasa saling memilih Pemirsa, wah Kita sekarang ada di gedung kuning Ini menunjukkan pukul Pukul Setengah dua belas ya, bisa dilihat Setengah dua belas Di sini saya tidak sendirian, saya ada tim Kameramen ada Sabila dan Kenalin, ini teman-teman saya saya Mas Alanta Saya Mas Bejo Lanjut guys, kita masuk Bunggu, silahkan Kita ya, perhatikan yang di atas ya mas ya Soalnya ini atap Aerofus. Aerofus ya Aerofus, Aerofus. Harus diperhatikan adalah di atasnya teman-teman, di atapnya, karena rop mawr ini ya sudah puing-puing, jadi ada kemungkinan ada yang jatuh. Oke, ini dulu tempatnya sangat cantik sekali mas ya, eksotis bisa Tetapi ada bangunan yang semegah ini. Ini apanya kayu. ini yang... Kayunya ya, ini apa? apanya ini tadi? namanya kuda-kuda. Kuda-kuda. Kuda-kuda udah krokos. -kuda, kuda -kuda. Halo Mas Panji, ini kita... Ber... 6. Nanti ada yang uji-nyali di sini. Oh, kalau nggak di sini ya di tunya makinnya nggak mungkin kalau sih, ini juga nggak dukung soalnya kalau di sini kita lanjut ke pemandangan yang bagus, boleh, itu ada sini, ini tempat apa ini dulunya, ini kayak lebih ke ruang makan sih, ini ruang makan, mantap ya, atau kantin kalau bahasa sekarangnya, jendelanya ini istimewa loh, jendelanya istimewa ini, bukan main dan yang paling indah adalah di sini. Kita masuk. Okay. Hmm, langsung kita melihat Gunung Ungaran dari sini, guys. Mantap sekali. Kita bisa melihat Gunung Ungaran dari sini. Dan di sini ada jalanan raya. Ini mungkin dulunya ya. Bisa melihat jalan raya. Ini dari dulu jalan raya ya, Mas ya. Tapi dari tanah ya. tapi terus terus jadi seperti saat teman-teman, uh, ada banyak sekali rahasia yang ditutupi di sini yang tidak mungkin untuk kita tidak mungkin untuk diungkap karena bukan hak kita untuk mengetahuinya kita hanya sebatas tahu sejarahnya adalah ini gedung administrasi yang dahulu adalah tempat dimana para petani mengumpulkan seluruh palawija atau hasil bumi hasil bumi di sini dan para petani akan mendapatkan uang seperti itu ya mas ya. itu lebih ya apa -apa? karena bisa digunang gedung ini seperti pusatnya untuk Kabupaten Semarang pada masanya bisa dibilang seperti itu pusat dari Kabupaten Semarang pada Zaman Belanda istilahnya. Iya Karena memang kan untuk Kabupaten Semarang ada banyak tempat juga, tapi lebih ke sini untuk bagian pusatnya. Boleh, boleh nggak kalau Mas Nanta menjelaskan ada apa yang menunggu di sini per tempat-tempatnya? Itu boleh nggak disebutkan? Boleh, tapi mudah-mudahan aja ya saya keliru. Hmm. Mudah-mudahan saya keliru. Karena tadi apa saya bilang itu kayak ruang makan. Ruang makan tadi ya? ya. Kita lebih ke kanan. Ya. Yang ada kuda-kuda yang ada jatuh tadi ya. ya. Nah itu bisa dibilang ya sebagai seorang pemimpin, tapi dia juga nggak mau terlalu diekspos. Oh ya. Tidak mau dikuat ya. Nggak nah, nah. mau. Dia biarlah di situ, tapi dia enggak mau dikuat. Siapa siap, kenapa ya? bisa gitu Karena juga. Di sini kan ada tempat tinggal penduduk setempat. Oh iya, jadi biar, biar ada kolaborasi. Biar tenang lah, sama-sama tenang ya, gitu betul. ya. Oke, okay. tidak saling. Sudah adanya kolaborasi antara yang tinggal di sini sama, hmm. sama peng, ya, penghuni di sini. Begituan. Ya. Oke. Jadi guys, karena tempat ini sangat dekat sekali dengan pemukiman warga, bahkan jaraknya hanya satu tembok di bawah kita ini adalah rumah warga yang tinggal memang tinggal di sini dan memanfaatkan asas manfaat bukan memiliki tapi memanfaatkan karena memang tidak dipakai PNS PNS biasanya ya yeah. boleh tinggal di sini oleh karena itu untuk sosok apa saja tidak bisa kita ceritakan Benar. ada simbiosis mutualisme di sini antar manusia dan hal-hal itu jika nanti terbuka atau diceritakan Efeknya jangka panjang itu akan banyak, entah ke keluarganya atau kehidupan-kehidupan lainnya karena akan siklusnya berdatangan. Ini se merupakan asas manfaat ya, jadi dimanfaatkan sebaik mungkin. Bahkan di, di paling depan dari gedung ini adalah sekarang menjadi musola, ya Mas ya. Betul, betul, betul. Menjadi musola dan setiap hari di sore hari hampir setiap hari. Itu diadakan pengajian anak -anak Ada pengajian anak-anak anak. -anak Pengajian di situ. Ada fakta menarik mas Kalau ada yang mengaji Mungkin bisa diceritakan Atau enggak Enggak usah. usah ya Oke ya, Oke okay. okay, siap-siap Oke okay, kita lanjut Mas ke bawah lagi Kita lihat ya, guys. Lambang singa adalah Lambang perniagaan Belanda Gedung kuning Kenapa kok namanya kuning Kuning adalah Lambang kejayaan Dari Belanda Jadi saya harap pada teman-teman, khususnya teman-teman Kabupaten Semarang yang mempunyai hati dan mempunyai power atau pejabat, ayo kita sama-sama membangun ini kembali menjadi maskot Kabupaten Semarang.